lagi senam aerobik, olahraga senam banyak disukai ibu-ibu juga cewek-cewek. Olahraga senam juga olahraga yang lainnya. Bikin tubuh sehat langsing, seksi juga wajah tambah cantik manis. Jangan lupa like dan subscribe ya, Lur, biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke, Lur, selamat menonton. Our puppy is Apa Yeah. あの<音声><音声> Alpha Funky -finger.